halo sobat hari ini kita kedatangan truk oleng baru lagi sobat ah penasaran isinya bagaimana yuk kita buka sekarang tapi kardusnya agak peyok nih sobat tapi nggak apa-apa semoga dalamnya aman aja ya sobat tanya agak susah ini Aduh wah keren sobat dari pertama kalau bukanya Oh ini ada thermalnya sobat Terpalnya, sobat. Nih, ada terpalnya. Wah, terus sini dulu. Wah, keren, sobat! Transformers, wah, keren sekali, sobat. Nih, Transformers wah ini juga bisa belok sobat ini truk oleng juga sobat wah keren bahannya terbuat dari kayu wah keren banget sekarang kita punya dua truk oleng sobat wah, kalau kalian pilih yang mana sobat kita pasang dulu ya terpalnya biar keren bagaimana ini sobat pasangnya Terpalnya sudah terpasang sobat, wah keren banget ya, wah keren. Bahannya terbuat dari kayu semua ini sobat, wah, keren. Terpalnya juga motifnya keren sobat, gambar Transformers. Belakangnya, wah keren.